Manchester City dikabarkan akan segera merilis jersey home untuk musim 2022-2023 Rumor dari jersey baru City sudah terkuak sejak akhir 2021 Pada saat itu rumor mengatakan bahwa City akan mengkombinasi warna tradisional City yaitu biru muda dengan strip merah marun dan putih Semua ini terinspirasi dari jersey iconic City di tahun 60 dan 70-an Berikut, links dari jersey tersebut. Tidak seperti jersey sekarang yang menggunakan V-neck, jersey musim depan akan menggunakan round -neck. Perbedaan lainnya juga ada pada logo klub City dan Puma. Setelah sebelumnya kedua logo ada di sisi kanan dan kiri, sekarang digeser ke tengah. Logo sponsor akan berwarna biru navy yang cukup kontras dengan warna utamanya. Kemungkinan besar ini akan menjadi jersey yang fix untuk musim depan. Ini juga dikuatkan oleh beredarnya foto dari kedua pemain Manchester City, Jack Trillis dan Phil Foden mengenakan jersey terbaru ini. Tidak hanya jersey home, tetapi jersey away juga sudah beredar. Berikut leaks dari jersey away. Ya, jersey ini mirip dengan jersey away musim 2011-2012 ketika City juara Premier League untuk pertama kalinya. Dengan mengusung tema strip berwarna merah dan hitam. Logo klub dan sponsor semuanya akan berwarna emas ini juga kemungkinan akan menjadi jersey yang fix setelah salah satu penggawa Manchester City yang terlihat sedang melakukan sesi foto dengan menggunakan jersey tersebut kedua jersey ini diperkirakan akan dirilis dalam beberapa minggu ke depan dan akan dipakai di tour pramusim City di Amerika Serikat bagaimana menurut kalian jersey Manchester City yang terbaru ini? tulis pendapat kalian di kolom komentar